Di dalam menjalankan strategi ekonomi SWF yang berbasis MMT, maka cirinya satu, tidak ada hutang atau pinjaman yang dipakai. Jadi, selama menyebut apapun sistem ekonomi, selama ada kata pinjaman atau hutang atau bond atau apapun yang bersifat menggunakan mata uang negara lain selain mata uang sebuah negara itu sendiri, maka hal tersebut pasti bukan SWF versi MMT. Sovereign Wealth Fund adalah sebuah istilah yang dipromosikan oleh si Sontoloyo ini lebih dari empat tahun yang lalu, sejak 2017. Lengkap rinci paparannya, penggunaannya, dan latar belakang landasan keilmuannya. Ketika sistem bernegara sekarang mengadopsi sistem SWF, katanya loh ya, kemudian membuat badan lembaga negara, kemudian menggunakan hutang, pinjaman, atau modal dari negara lain, maka sebaiknya jangan menggunakan istilah SWF. SWF tidak ada hutangan dan tidak ada modal dari negara lain. Kita beri contoh di dalam memanfaatkan dana untuk kedaulatan ekonomi versi pribadi lebih dahulu supaya bisa membayangkan kalau hal ini dipergunakan untuk negara menjadi lebih jelas swf-nya kita memberi contoh dengan dinaran emas di akun dinaran anda adalah nilai lindung rupiah terhadap inflasi atau penurunan nilai mata uang rupiah dengan meletakkan rupiah di dinaran rupiah menjadi bernilai emas dulu emas tidak liquid jika kita memerlukan pencairan terhadap rupiahnya anda harus jual dulu ke pasar ke toko emas atau mencari pembeli emasnya dengan sistem digital maka emas anda dalam hitungan detik bisa cair, dan khusus di Dinaran, punya sistem payout terlengkap. Mau kartu edisi, ambil tunai, belanja debit, transfer ke sesama bank, antar bank, ke imani e ke OVO, ke GoPay, apapun, semua bisa. Masuknya, bisa beli emas, bisa menyerahkan emas fisik, dimasukkan ke dalam sistem Dinaran. Dalam payoutnya, perlu rupiah bisa, perlu emas fisik bisa, perlu beri emas digital, ke sesama akun Dinaran, iya bisa juga. Jadi kesamaannya adalah, rupiah punya logam, bernama, underlying untuk nilai lindung. Kemudian, sistem digital menggunakan blockchain, konsep bernegara nanti yang cashless i e rupiah. Kembali ke SWF, di dalam bernegara yang ilustrasi kecilnya sudah dijelaskan versi dinar. Dalam sistem moneter Indonesia nanti, maka seluruh aset nasional berupa mineral diproses menjadi bahan jadi berupa metal murni 99,999%. Baik itu emas, nikel, perak, platinum, tantalum, paladium, apapun itu dihitung jumlah. Material di gunung yang belum diproses hingga dihitung berapa lama benda mineral tadi jadi benda fisik murni diproses tambang di smelter dan di refiningnya. Itulah nilai lindungnya terhadap rupiah yang akan dicetak. Kemudian, cost accounting dihitung agar mendapatkan berapa jumlah nilai rupiahnya. Percaya sahabat, nilai 11.000 triliun rupiah itu yang dalam tanda petik dikantongin itu mungkin hanya dari nikel saja, atau mungkin hanya dari silver saja sudah tercapai. Nikel diambil sebagai underlying atau sebagai nilai lindung saja, maka nilai 11.000 triliun itu hampir dua kali nilai rupiah yang dicetak oleh Bank Indonesia saat ini. Segera cetak dan digelontorkan yang 11.000 triliun tersebut sekali lagi dengan underlying nikel saja. Kita harus tahu pasti hitungan cost accounting proyek yang memberikan nilai tambah seperti industri barang produk lainnya di mana apapun yang akan kita buat akan membuat jumlah produksi dan nilai produksi nasional harus naik 10 kali lipat dari saat ini ketika proyek tersebut manufaktur jenis produksi itu siap kemudian Pak Bos segerakan gelontorkan 11.000 triliun rupiah yang di kantong itu tanpa bunga ke sektor produktif langsung cetak rupiahnya, pakai i rupiah tentunya digital lah, jadi i rupiah tadi underlinya metal dan ada underlying produksi yang meningkat 10 kali lipat dari sekarang ekonomi Indonesia dijamin bukan tumbuh 7% setahun, seperti jadian dulu yang saat ini malah minus tumbuhnya tetapi bisa beneran tumbuh sampai 20% setahun, selama seterusnya terus menerus, itulah the real SWF seharusnya, sangat sederhana sangat aplikatif, namun seperti kita ketahui, selama sang pejabat yang pahamnya hanya berhutang, tidak Kasih, Newman kesempatan ya, sampai kapanpun tidak akan pakai cara SWF yang benar.